Ya di bawah di pojok kiri bawah itu ada gambar keranjang, langsung aja dicek semua barang-barang yang kalian butuhkan di sana. Yang pastinya harganya super duper murah sekali. Nah, ini set dari parfum. Ini parfum untuk uh, nih ya, parfum untuk yang di parfum kecil gitu ya. Ini bisa parfum, bisa parfum nggak bawa di rumah dong. Orang bawa ah, di rumah, rumah untuk ke, luar. Eh, coba dong, coba dong, coba dong belanja, coba dong menjualan cara bahasa pergilah mas Sunda gimana? akhirnya mengatasi kelek, bau nah, landak basi pakai bahasa Sunda landak basi bahasa Sunda coba jadi ibu-ibu bapak lucunya saat Rizky Bilar keceplosan tentang sesuatu yang membuat Lesti Baper tuh liat bagaimana Lesti Baper dan Sima ini live selanjutnya gua bapa, bapak apa-apa ya amet kelek ngangkep untuk bau ibu-ibu, jembang bapak patung keluar, make iya. Ma anu iya, uh, bauna ya. <tuk> <tuk> yang anu iya, anu iya, uh, anu iya na, ya. anu iya teh Iya, baik-baik. parfum mewah mahal ya. Anu iya, dis samitna anu mahal kos mohon tapi eh ya, <tuk> <tuk> <tuk> si <Siga bunding. tuk> ya ya mohon mohon nah, nah, nah, ya, nah, nah, nah, ya. Nah, nah, No, ini, ini bisa meng, yeah. ini biasa ngatasi yeah. saya dicampur bahasa bahasa Sunda, dan bahasa indonesia halanya saya iya kalian mau bau mau basem, mau yeah. hidup Ya, artinya iya, cuman sampai ya Cuma Tidak, ya. <laughs> Tidak. Oke okay. Gitu Aku mau ya. tau Langsung, langsung kita aplikasikan Bu ya Velvet Gorgeous Ini alasan kenapa keleknya LSD Apa, Baunya apa? Sengit Sengit, eh sangit Sengit Sengit Sengit Sengit Sengit Semen, semen, semen, semen, semen, Iya rahasia Oh semen, semen, semen, Ibu iya, ibu semen, semen, semen, semen, Ibu semen, semen, semen, semen, semen, semen, semen, semen, semen, semen, semen, di semen, semen, semen, Lima, satu, lima, tiga, di satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, di satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, pas satu, satu, satu, habis itu habis itu habis itu suka diingetan sih ada mesin nyepos ibu tanggla daerah istimewa daerah daerah istimewa Yogyakarta nanya mau kalau bukan itu beda itu dia bener semua tapi ini daerah istimewa dalam artian daerah kawintanya Kalau itu kan ada suka daerah-daerah nongkrongnya tuh, JKT yeah. <gif> itu suka keren di Jaksel, si Dede itu soalnya pengziem okay. tuh, nah, orang-orang sih yang nongkrong nongkrong di situ suka makin ini, kau tahu kan? Karena itu yang bikin bertahan biliar kan, nama Dede. Iya iya. Khusus istimewanya aja. Dihirauin ya kan? Gaya lah itu harus dirawat Digosok. Gak sering digosok. Di Betul. Ya. Di Iya iya iya. Nah, ini bagus banget ini. ini sabunnya. Yang kita sabunnya Ini bikin biar sayang Iya. Ini bikin jadi bikin <tuk> <tuk> Jadi kalau Enggak boleh. Bikin bilang makin sayang Tapi gitu lah. Nggak boleh. Ya. Oh. oh. Jadi kayak enggak kayaknya jangan ditulis eh.. Uh, mana tersebut ya? hehehe <laughs> <laughs> <laughs> jangan jadi.. kalau.. ini bu.. kan kita sering jalan tuh bu.. lewat kokas lewat terang rakyat tuh.. perasaan terang rakyat tuh.. makin sempit aja jalan iya.. iya.. iya.. memang sempit.. makanya.. Ini... <laughs> iya.. Gitu. bajunya.. bajunya.. bajunya.. sempit.. bajunya sempit.. Di... bajunya sempit.. oke lupan lupan iya bu ya.. ini bagus banget bu.. dijamin ya.. suami bu Gitu Gimana <tuh> <tuh> <tuh> Itu ada apa aja, paket bundlingnya ada apa aja itu Banyak! Ada berita tapi nih, mantem nih Ini manfaatnya banyak banget ya Bu ya Tadi, Ibu, kaki apa dibikin kasih bapaknya? Dia oker Ibu bapak yang bapak Ili Ya, sook, sok maka atuh Di ambil, di beli ya, apa di beli? Dipeser, dipeser di dipeser so, di di Ibu, atuh nih ini buat ini buat bapak-bapak juga -bapak nih, suruh nih suami yang pakein ini ya? Suami Kalau <tuk> buat <Bapak, tuk> kalian juga jangan lupa, yang mau dapetin diskon jangan lupa follow Kak Binarti ya follow, bapak -bapak ini, Ibu, ibu ke kemari aku ya, aku ngelihat Ada yang komen cina kia mahal cina umum kia ibu ya, artinya hilap di club, eto, voucher, nah. hilap, Jangan sampai hilang, Ibu. Jangan sampai salah-salah ya. Iya. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. lagi sayang. Aku sudah <laughs> Ada lotion juga Dan nih. Saya banyak iluming, artinya sayang. Pokoknya, so, so. intinya produk-produk ini terutama, kan tadi ini sangat bermanfaat Yang pertama dia ini, Bu, ini pun menghilangkan bau ketek Sama bisa mencerahkan ya Bu ya Kan biasanya suka koneng kuning, kuning keleknya kalau pakai <tuk> <itu, tuk> doang yang lain iya, ini -ini ini Karena enggak. takut, ini nggak akan bikin koneng, oles kuning ya, ini, -ini, ini justru ada brighteningnya, Ibu Teh bisa Brightening tuh apa? Brightening tuh bodas, bikin bodas Bodas e, itu apa? Bodas itu putih boleh sih itu putih? Mencerahkan, mencerahkan Oh Bersaha sih eh kak Kalau di Medan mau nyet Hah? Itu boder Oh itu boder Ya Ya bu, udah kita pengaplikasiannya gampang banget Tinggal di seret seret Gitu, jadi bu bisa bagi-bagi tuh sama orang yang dulu ya Kawannya dia itu kan Kalau orang gitu kan buat berbagi bagi agak tenshin gitu kan ya Kalau ini kan langsung disopor-sempor aja gitu Harganya berapa sih tuh kak Harga berapa sih Harganya Rp 10.000? 30.000? 3.000? Ada cuma Rp 30.000, tapi bisa dapetnya Rp 3.000. Oh. Bagaimana untuk kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar.